Oke, okay. ini uh, selanjutnya nih Bayi haki, guru matematika Kemampuannya yeah. sudah teruji Bahkan sudah di Malaysia lima <tuk> tahun Sekarang juga ngajar matematika Bisa-bisanya nggak diterima CPNS Padahal hasil resnya terbaik, terbaik ya. <tuk> Nah ini juga membuat <tuk> saya itu bingung mas ya. Bingung, shock juga terpukul Begini jadi saya itu kan selama satu tahun berjuang ini, saya saya kan juga mengamati bagaimana alasan BKD ya. Uh, saya dibilanglah katanya saya itu iseng mendaftar di formasi disabilitas yang tuntut tuna tunadaksa ringan, padahal saya netra. Jadi saya dibilang iseng, Mas. Padahal hmm. saya dari kecil sampai saya besar, sebesar ini, saya kalau ngapa-ngapain itu saya baca dengan cermat. Saya bukan hal yang, istilahnya bukan hal pertama bagi saya mengikuti yang namanya seleksi ya, Mas. Saya ya. sering seleksi organisasi, seleksi perlombaan, baik itu tingkat kota, provinsi, nasional. Udah biasa lah istilahnya kan. Terus juga pekerjaan juga bukan cuma CPNS Jawa Tengah saja. Saya juga udah sering. Dan itu saya baca cermat persyaratannya. Yang saya baca itu memang saya memenuhi, Mas. gitu. Yang saya pernah diskusikan dengan teman-teman yang persyaratan khusus, pelamar, disabilitas. Itu udah saya baca dengan cermat dan memang ada kata-kata selain di situ. Jadi yang memperoleh pengkhususan itu sebetulnya di kalimat yang mereka buat adalah pelamar disabilitas pada formasi umum atau formasi khusus selain yang disabilitas. Berarti kan formasi kumulat, karena mereka cuma buka dua formasi khusus, yaitu formasi kumulat yeah. dan formasi disabilitas. Berarti saya berhak, yeah. karena ada kata-kata selain. Kecuali selainnya nggak ada, itu memang saya nggak boleh daftar di situ. Nah, tapi mereka buat tafsir baru. Nah, saya kan kaget. Mereka nunjukin lagi di lampiran formasi jabatan yang kolom-kolom itu. Nah, saya baca dengan cermat. Kan di kolomnya bunyinya umum dapat diisi disabilitas dan disabilitas tunadaksa. Kalimatnya jadi satu loh, Mas, disambung dengan ya. kata dan. Dengan ya. subjek awalannya umum. Ya, saya memahami itu menjelaskan tentang umum sesuai dengan bunyi persyaratan khusus di halaman sebelumnya. Ya. dan mereka enggak mereka buat tafsir independen dan enggak berkaitan dengan persyaratan khusus yang udah disebutkan mereka sebelumnya ya saya tuh bingung lagi saya protes Jadi tafsirnya lahir uh, sesudah ini terjadi sesudah ya sudah saya rangkaian proses problem. administrasi lolos iya uh, dan saya udah dapat nilai tertinggi lah kok mereka buat tafsir baru harusnya mereka kalau memang punya tafsir yang memang istilahnya semua formasi hanya untuk tunadaksa ringan kan harusnya bunyinya persyaratan khususnya begini aja, pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus, dikhususkan gak usah ada mbl ambil selain formasi disabilitas gitu kan, lebih yeah. enak yeah. atau mungkin gini, lebih jelasnya lagi, semua formasi hanya dikhususkan untuk tunadaksa derajat 1-2 pada kaki atau tangan itu lebih jelasnya. Iya ya kan, gak menimbulkan tafsir apapun, ataupun mereka mau apa buat tafsir baru, memang bunyinya kayak gitu kan, saya gak mungkin ngelak, tapi kan ini bunyinya Jelas, saya berhak. Nah, terus saya dan, sampai proses, lolos administrasi, dan nah, tes kompetensi. Di kan? dasar, nah, bahkan saya sudah baca permen RB, Mas. Verifikasi terhadap lamar disabilitas itu secara administrasi itu kan hanya sampai masa sanggah, Mas. Saya itu udah clear yang namanya seleksi administrasi. Kalau menurut permen RB, dan saya kan udah melewati itu, Mas. Satu ya. sebelum ditetapkan oleh administrasi, ya, Mas. Administrasi tahap pertama itu. Sebetulnya ada kewajiban dari panitia untuk memanggil langsung itu bunyi permenpannya wajib mengundang langsung. Tapi saya udah nanya waktu itu sebelum pengumuman administrasi ya mas, saya nanya ke panitia, pak bu, apakah dari pemprov Jawa Tengah instansi pemprov Jateng akan memanggil pelamar disabilitas untuk diadakan verifikasi langsung? Seperti, saya kan langsung sebut merek, seperti Pemprov DKI, mereka kan manggil tuh. Nah, itu mereka jawabannya gini doang, Mas. Tunggu telepon dari Panitia. Eh, saya sudah tinggal nunggu, kan? Ya, ya. Saya nunggu nih verifikasi telepon. Oke, saya di video call. Hanya sebentar ditanya disabilitasnya apa. Saya sudah jelasin. Saya sampai tunjuk mata saya. Hmm. Apa kurang jelas? gitu kan? Terus <laughs> sudah melampirkan surat belum? Sudah, sudah saya upload. Udah, cuma gitu-gitu aja, ditanya sudah sekilas, udah, selesai-selesai, udah. satu saya ditetapkan lolos administrasi. Jadi, verifikasinya mungkin verifikasi berkas sama verifikasi yang video call tadi ya, Mas? Lolos, mm -hmm. yeah. tahap satu. Terus kan ada jeda masa sangga. Nah, mm -hmm. kalau menurut permenampahan RB kan itu juga masuk dalam bagian verifikasi administrasi pelamar disabilitas juga tuh, yang di situ diterangkan. Nah, saya mm -hmm. sampai masa sangga pun nama saya masih ada, kan berarti saya lolos. Udah clear. Yeah. Nah... Yeah. Saya ikut tes SKD tanggal 23 Februari. Saya ikut juga lancar lah, dapat nilai tertinggi, dapat diucapin selamat juga sama panitia yang di situ gedungnya lokal dari BKD. Ada perwakilan BKN Jogja ada loh mas. Sampai saya dijog foto bareng, ditanya-tanya. Saya kurang bahagia apa coba? Itu kan? Ya, saya bahagianya gini mas, karena saya udah dapat tertinggi SKD. Terus kalau lanjut SKB kan saya otomatis lolos juga. Kenapa? Saya udah percaya diri lolos. Karena saya punya sertifikat pendidik, Mas, sebagai guru profesional dan menurut Permenpan RB kalau kita punya Serdik bagi guru, nilai ID SKB-nya 100%. Oke. Iya, kan Sudah saya udah di depan tempat. mata tuh, Mas. Ya, Jadi ya. saya boleh dong mengklaim saya udah lolos, ya kan? Ya. Eh, ternyata tiba-tiba saya dipanggil ke BKD dengan alasan yang mengejutkan ya. saya dan sangat tidak masuk akal. Hmm. Saya udah protes loh Mas, di situ waktu dipanggil, saya udah nge hmm. Pak, di halaman sekian yang persyaratan usulam pelamar disabilitas, ada kata selain Pak, tetap mereka ngomong, nggak bisa. Tafsirnya, eh, maknanya seperti ini. Kok oh, mereka malah ngomongin ke saya, yang mereka nunjukin dua halaman itu ya Mas, satu yang yang ada kata-kata selain itu, yang satunya lagi yang di bagian kolom, hmm. yang tadi umum dapat diisi disabilitas itu loh Mas. Hmm. Nah, mereka nunjukin dua itu, udah saya protes Mas. Protes yang pertama yang kata yang saya udah ngomong yang halaman yang halaman paling awal kan yang ada kata selain itu saya bilang ada kata selain lho Pak. Oh nggak bisa itu maknanya semua formasi hanya untuk tunadaksa. Ya saya tambah bingung ya. Saya sendirian mas. Saya dikeroyok mereka empat orang. Ya saya gimana lah. Saya nggak enak juga mereka kan orang tua. Saya kan saya paham sebagai adat orang Jawa kan. Iya. Saya kebanyakan ngel protes kan. Saya juga nganggapnya saya nggak sopan mas. Gitu. Mm. Saya sadar diri lah. Jadi saya nggak terlalu mau debatable juga kan. Mm -hmm. itu saya sudah berusaha lah protes gitu. nah itu terus yang di kata keterangan umum itu pun saya ngomong, Pak itu ada kata sambungnya dan dan itu satu kesatuan makna kalau Bapak menginginkannya itu umum untuk dapat disabilitas dan disabilitasnya formasi disabilitasnya untuk tunan daksa harusnya nggak usah disambung gitu di enter aja, yang dannya dihapus formasi disabilitas titik dua misalnya tunan daksa gitu, atau gimana lah bunyinya Yeah. supaya itu clear. itu kan nggak clear kalimatnya jelas menjelaskan ke umum. Iya. Yeah. Dan yeah. saya saya protes keras sampai saya itu, Mas ya. Sampai itu saya tuh nggak nyenyak tidur loh, Mas. Setelah saya pulang dari Semarang. Karena saya itu udah berhak, saya udah mengkaji gitu loh. Sebelum saya daftar saya baca berkali-kali persyaratannya, Mas. Alasan pertama kan itu ya, Mas, tidak sesuai mm. dengan persyaratan mereka. Padahal mm. udah tak protes. Alasan kedua katanya keputusan itu sudah final dari pusat BKN, pusat ngomongnya gitu. Mm -hmm. tapi belakangan setelah kita telusuri perjuangan ini kan akhirnya terungkap Mas Maman mengatakan dari pusat itu enggak ada masalah udah clear yeah. karena aturan dari pusat sudah diralat enggak ada lagi aturan yang namanya mendiskriminasi itu enggak ada yeah. nah, kan bener ya Mas ya itu sudah keluar kan sudah keluar dan mereka sudah melakukan pembelaan dirinya kan BKN sama Kemenpan RB kan akhirnya gitu ngomong kami sudah meralat gitu jadi Kan ya. ngomongnya gitu yang pembelaan dirinya. Ya, sudah berarti kan clear pusat sudah oke. Okay. Nah, tapi si BKD tetap ngotot katanya kami hanya menjalankan aturan teknis. Nah, saya bingung lagi mas dengar ya. dengar perkembangan ini jawaban mereka itu. lah Aturan teknis apa yang kira-kira mereka langgar karena mereka sudah ngomong di persyaratan. Persyaratan yang nggak jelas itu. Maksudnya nggak jelas menurut versi mereka ya. Kalau kami mm -hmm. pelamar jelas gitu. Mm -hmm. Cuma mm -hmm. mereka kan buat tafsir baru gitu kan. Yeah. <laughs> nah itu. Itu itu dikalahkan aturan maaf aturan teknis itu mengalahkan yang semua undang-undang konstitusi hmm. yang menjamin hak saya sebagai warga negara nah. Indonesia Kak. Ya, ya. ya makanya, makanya ya. Kan saya jadi geleng-geleng. Kalau memang itu mengalahkan semua konstitusi itu, ya tolonglah pihak BKD merubahlah bunyi undang-undang dasar, rubahlah bunyi undang-undang disabilitas, rubahlah bunyi undang-undang HAM ya Mas ya. Iya. Kan gitu kalau mereka ngotot, kami hanya menjarang aturan teknis, kami takut melanggar Ya silakan rubah dulu bunyi undang-undang konstitusi negaranya dong betul. supaya adil. Ya enggak? Betul. Betul. Tapi huh? tapi kamu merasa enggak sih apa namanya bahwa uh. sebenarnya di luar itu, di luar uh -uh. Ini, memang memang apa? Ini soal enggak ada keinginan untuk betul-betul menegakkan aturan itu sesuai normanya gitu. Iya, sepertinya iya Mas atau enggak? Saya bingung apa iya ya pejabat itu takut mengakui kekeliruan Pak Mas ya saya kan juga nggak paham ya saya hanya rakyat sipil ibaratnya gitu tapi kan harapannya kan sebagai public figure kan harapannya bisa bersikap lebih humanis dan demokratis hmm. jika memang terjadi kekeliruan atau kehilafan kan itu manusiawi sih sebenarnya Iya yeah. kalau yeah. memang diikuti dengan political will yang baik misalnya dibuat diskresi kebijakan yang win-win solution seperti yang Dokter Gigi Romilah ya, ya. <laughs> itu kan akan akan sangat baik sekali gitu loh. Ya. Istilahnya hak saya bisa dikembalikan, ya kan? Ya. Mereka juga citra mereka juga terjaga dan sebagainya. Hmm. Nah, itu. Masyarakat juga nggak akan mempermalukan. Iya, masyarakat akan juga akan mengapresiasi. Akan mengapresiasi justru, Betul. Kan? Hmm. Karena kan ya itu tadi ya semua manusiawi gitu. Ini aku mau meng-highlight poinmu tadi sebenarnya. Ini uh -huh, soal aturan teknis itu tidak semestinya kemudian bisa mengalahkan aturan norma yang lebih tinggi. Jadi, nah, itu. mestinya kalau norma yang lebih tinggi sudah jelas mengamanatkan kesetaraan, ya aturan teknisnya mesti disesuaikan. Mm -hmm. Dan tadi poin yang kedua saya kira juga penting nih, pejabat publik itu nggak perlu malu untuk mengakui kalau memang di kemudian hari, hari terdapat, yang saya buat ternyata uh, salah. ya. <laughs> iya. Betul. Karena saya lihat juga, banyak juga di beberapa daerah seperti itu, dan hal -hal semua terselesaikan dengan damai. Iya, gitu. ya, betul. Iya, ya, sepertinya nah. memang, ya itu yang seperti yang disampaikan juga beberapa tokoh, ya teman-teman, baik yang di daerah maupun pusat, ini memang kembali ke political will, ya, Mas. Ya. Ya, ya. Nah, itu sih, ya. Saya berharap, ya, semoga Pejabat terkait bisa tersadarkan, tercerahkan bahwasanya jangan sampailah potensi BB daerah yang ada malah justru harus betul. terabaikan ya oleh <laughs> hal-hal yang maaf yang seperti ini yang sangat mengecewakan lah sedih saya mas ya memang sih seandainya pun hak saya tidak bisa saya peroleh di dunia saya bisa di lain kehidupan saya bisa tuntut itu tapi kan gimana ya untuk contoh kedepannya kan ini sangat penting gitu loh betul nah betul. itu punya ini harus dilihatnya sebenarnya sebagai bahwa masa kalau putra-putra putra terbaiknya negara kemudian tidak diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara lalu mau diabdikan kepada siapa? gitu? Iya, kan? betul. Bahkan waktu saya juga buat surat ke Gubernur itu saya katakan di surat saya jika saya nggak bisa daftar di di formasi umum kan syaratnya udah jelas yang mereka membatasi tunadak ya Mas? Kalau kita memaknai bunyi persyaratan mereka kan di, pengkhususan itu kan untuk formasi umum dan formasi kumul. Jika itu sudah dibatasi hanya tunadaksa ringan yang boleh daftar, terus formasi disabilitas yang nontabernya juga, kalau menurut persyaratan mereka, saya berhak tuh karena bunyinya jelas ya. Ada pengecualian mm -hmm. itu juga mereka buat tafsir baru dan saya dilarang. Terus yang daftarnya di mana? <laughs> Saya bingung ya. gitu loh, saya bingung. Padahal Perda Jawa Tengah mengatakan ada Perda Jawa Tengah yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas kan. Mas di situ jelas. Penyandang disabilitas punya hak yang sama dan setara dalam memperoleh pekerjaan. Memperoleh pekerjaan kan luas. CPNS kan ya. salah satunya tentunya. Makanya saya tuh bingung mereka aturannya sudah banyak jelas. Masa iya <laughs> kalah Itulah. dengan aturan teknis yang menurut hanya perspektif klaim sepihak mereka aja aturan teknis yang mana gitu kan? nah itu nah, lalu, gitu. lalu kemudian ini kan dibawa ke PTUN ya ya yeah. PT dan kemudian hasilnya ternyata juga uh, tidak diterima secara dengan, formil eh. ya secara formal yeah. ya. nah sudah ada perbincangankah bagaimana uh, proses selanjutnya oh ya yeah. kalau kelanjutannya sih ya berkat support dan dukungan teman-teman memang -teman, harapannya sih maju terus mas Hmm. Alhamdulillah sih ya udah diputuskan maju untuk banding ya di PT TUN Surabaya hmm. dan sudah diurus juga sama tim LBH ya ini juga sebagai wujud perjuangan dalam mewujudkan tegaknya ya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas karena saya sedih juga mas karena waktu digugurkan itu sebenarnya nggak cuma saya jadi ada juga yang daftar di formasi jabatan bahasa Inggris itu gugurnya pas seleksi administrasi mas Hmm. Dia Netra juga dari Pati, Jawa Tengah hmm. Kemudian ada waktu yang pas selesai SKD ada tiga sebetulnya yang dipanggil untuk datang Tapi yang datang cuma dua Saya hmm. sama Mas Edi Leksono Itu beliau asli Semarang Mas, yang Edi Leksono okay. Kalau satu lagi Puji puji itu dari Jawa Timur dia nggak datang Nah Edi Leksono itu dia daftarnya di jabatan analisis SDM kalau nggak salah Mas Nah, ya. itu kalau yang puji dia satu formasi yang lamarnya bareng sama saya di Matematika. Ya. Nah, yang Mas Edi Loxono juga bagus, Mas. Masih lincah. Mungkin kalau secara baca memang perlu jarak dekat ya sama kayak saya. Hmm. Cuman kalau untuk aktivitas dia jalan masih oke, okay, nggak pakai tongkat kayak saya, tidak pakai tongkat. Terus ada juga, dia bisa naik motor juga itu. Luar biasa, ya. saya kagum gitu. Nah, <laughs> ya, itu terus juga, ya, makanya masih oke okay lah saya lihat oke okay, gitu loh. iya Itu ya. bisa digugurkan gitu loh. Nah itu, sedih kan maksudnya. Dan saya juga nggak cuma Pemprov Jateng sih, saya dengar juga beberapa daerah di Jawa Tengah, ya entah Pemkap Semarang atau Pemkot atau apa, saya lupa, itu juga ada teman-teman netra -teman digugurkan, tapi pas verifikasi dipanggil langsung. Hmm. Jadi digugurkannya okay. pas dipanggil langsung, karena Mas, sesuai amanah Perempuan kan untuk verifikasi memanggil langsung ya, Mas. Seperti itu sih, Mas, oh. yang saya katakan. Itu kan juga perlu untuk kita edukasi tapi, ya, Mas, jangan sampai ada yeah. lagi gitu. Ya, tapi begini menurut saya memang ini uh, um, satu masih ada masih ada pemahaman bahwa difabel apalagi netra uh -uh. apapun levelnya ya low vision begitu kemudian dianggap nggak kompeten. Yeah. Kenapa uh. saya katakan begitu salah satunya adalah tadi yang uh, disabilitas dan disabilitas daksa. Uh, mm -hmm. ringan itu kemudian kenapa harus ada disabilitas dan disabilitas daksa ringan yeah. yang walaupun maknanya sebenarnya luas tapi kemudian itu menjadi celah buat mereka untuk mempersempit seolah-olah hanya disabilitas mm -hmm. daksa ringan yang bisa ngajar matematika kan gitu kira-kira yeah, betul nah, Oh. nah sementara kamu sebenarnya kan sudah membuktikan bahwa yeah. bahwa saya low vision tapi saya ngajar matematika ini bukan. Bukan karena mendaftar sekarang ini itu sudah menjadi pekerjaan kamu kan? Iya yeah, betul betul. Nah ceritain dong gimana sih seorang low vision ngajar matematika? Oke, okay. <laughs> ya sama sih sebetulnya mas seperti ya kayak guru-guru lainnya pada umumnya. Cuman ya memang, ini sebelum pandemi atau pas pandemi ini Eh uh, dua-duanya lah. Oke, okay, jadi saya kombinasi ya. Kebetulan kan juga uh -huh. di sekolah saya juga kadang uh, murid masuk ya, tapi di shift gitu ya, tidak full. Yeah. Yeah. Jadi putra-putri kadang atau apa di shift lah, seperti itu kelasnya. Kalau pas tatap muka sih, intinya mas kalau saya, yang penting saya mengkondisikan dulu tempatnya ya, dan segala sesuatu yang ada di dalam ruangan supaya itu terjangkau oleh penglihatan saya, sisa penglihatan saya. Hmm. gitu ya mas misalnya kayak harus terang kondisinya cukup hmm. cahaya alat untuk menulis saya spidolnya saya harus persiapkan dengan baik supaya tertebal ya ketika saya untuk menulis itu tebal jadi kelihatan baik saya untuk backup untuk saya dan murid saya kalau kita nulis depan papan tulis kan jarak pandang kita ke papan tulis kan dekat sekali tuh kalau guru ya yeah. jadi saya itu masih sangat terjangkau kalau bagi saya bisa saya lihat dengan baik karena besar kecil tulisan kan bisa saya atur sendiri. Nah itu. Jadi ya saya tinggal menulis seperti biasa. Alhamdulillah enggak ada masalah gitu. Hmm. Kalaupun misalnya kadang ada kesalahan dikit, salah nulis atau apa, biasanya murid langsung menegur, eh Pak itu uh, uh, uh, ini maksudnya apa? Oh ya, mungkin saya keliru sedikit. Tapi jarang-jarang terjadi. Jarang. Hmm. Nah, ya. alhamdulillah sih jarang terjadi karena memang saya sudah persiapkan juga, Mas, saya sebelumnya. Pak ngajar, ini saya... maksudnya 9 atau G gitu ya? Eh uh, ya Enam. mungkin kayak uh, uh, gitu. <laughs> enggak sih, paling hanya apa ya? kurang terbaca dengan jelas gitu mungkin oh, gitu, urusan okay. saya gitu loh. Yeah. Ya saya benarkan, saya kasih lebih bagus, yeah. lebih rapi okay. gitu. Itu hanya gitu bukan kesalahan dalam menjelaskan enggak karena mm -hmm. saya sebagai guru kan juga harus persiapan dengan baik. Saya nggak yeah. mau nggak mau istilahnya sembarangan kalau ngajar rumah saya betul-betul yeah. persiapkan gitu. Iya. Yeah. Yeah. Jadi yeah. saya udah udah ada dalam otak saya perlu saya sampaikan. Jadi itu juga sebagai kontrol saya ketika saya misalnya keliru kan saya langsung tahu oh ya Oh mungkin saya kurang gitu atau apa gitu. Iya. Yeah. Karena saya sudah saya persiapkan. Kemudian untuk melihat murid ya kadang kalau yang agak susah mungkin perempuan ya karena banyak mirip-mirip ya jilbab ya. Karena saya kan di sekolah Islam ya. Iya. Nah itu ya mungkin kadang ya tapi saya membedakan kan saya kan satu mata jadi kan harus nengok kan harus pokoknya kitalah Mas Yuni paham lah mungkin ya. ya. ya. Jadi. Uh, mungkin yang bagian belakang, duduk paling belakang mungkin saya agak kurang jelas, tapi kan saya bisa agak maju ke belakang, gitu kan saya namanya guru ya jalankan namanya guru, gak diam di tempat ya, kan juga yeah. jadi saya mengenali, uh, dibantu dengan suara juga, kalau misalnya kurang jelas kan, gitu, yeah. terus misalnya ada murid acung tangan pun, ketika saya kurang lihat, saya kan bisa dibantu, eh oh, sebelah mana oh sebelah sana pak, itu pak yang bertanya kan, bisa dikasih yeah. tahu muridnya gitu, yeah. terus juga kembali murid dan kebanyakan ya, dan murid juga kan, kalau gini, mas. murid kalau bertanya, murid-murid saya mereka langsung maju ke depan nanya bawa bukunya. Ini maksud ya. gimana pak? Jadi kan jaraknya dekat tuh. Saya bisa lihat. Ya. Dan iya. Dan soal soal interaksi itu kan sebenarnya. Ya uh, lancar, nggak ada masalah. Akan, murid akan juga terbiasa terhadap. juga kan dengan uh -huh. si murid ini dengan kondisi gurunya gitu. Kemudian yeah. akan biasa. Misalnya, oh, guru saya memang agak Kurang, terbatas ya, di belakang terbatas, jadi ya. bisa maju atau beritahu. Ya, gitu gitu. Terus juga eh misalnya saya menggunakan LCD gitu ya setting komputernya atau saya masukin flash disk saya kurang jelas saya minta bantuan murid tolong dong ini flash disk Pak Guru dimasukkan gitu. Ya, murid saya baik tanggap. Nah, terus ya biasa kan LCD ya. tinggal tinggal untuk aja tut tut langsung hidup kan terpasang di kelas. Ya. Yang kok sangat mudah, apalagi ya. kalau yang pakai ya media wajar. Misalnya komputer, dan ya itu, kebetulan lagi. Sebetulnya kan? di kelas saya kan juga kelasnya cukup bagus lah. Ada hmm. komputernya juga, LCD-nya juga udah terpasang di atas. Itu ya mungkin apa namanya, apa mas, At apa di atas itulah apa di apa namanya. Ya, gitu Udah dipasang, jadi kan tinggal dikasih, dihidupkan pakai remote kan, itu kan bisa. Terus itunya tinggal disambung ke laptop kan, nggak sulit lah. Terus itu kalau menggunakan LCD ya lebih gampang lagi, gitu loh. Kalau mengajar, misalnya saya, ini saya tinggal PowerPoint, PowerPoint saya kan sudah saya siapkan. PowerPoint pun juga, kalau kita buatnya agak susah lama, kita bisa ngedit dari yang ada di Google kan, kita bisa cari. Jadi, yeah istilahnya nggak harus kita buat sendiri bisa editing juga kan gitu terus yeah. untuk video pembelajaran pun kalau memang kita rasa kita kurang bagus membuatnya kan gampang juga banyak sumber belajar bisa dari ruang guru bisa dari YouTube youtuber yang bagus-bagus itu banyak banget gampang yeah. nyarinya gitu kan tapi saya pilih-pilih yang sesuai dengan kurikulum gitu dan nggak sulit gitu. orang istilahnya di zaman sekarang tuh sebenarnya zaman yang penuh dengan kemudahan Iya, iya, artinya teknologi sangat membantu, sudah sangat membantu. Bahkan katakanlah iya. eh, yang tidak low vision pun sebenarnya banyak hal yang sudah lebih bisa dilakukan. Gitu, kalau iya, sudah terbayang, sekarang sudah lebih bisa iya, dan dan hal itu kan tidak diharamkan, bahkan dianjurkan. Kita boleh menggunakan sumber belajar apapun. Jadi iya. uh, guru tidak harus guru yang menerangkan kan bisa <coughs> pembelajaran nanti tinggal kita diskusinya bagian mana yang kurang jelas saya bantu terangkan di papan tulis gitu kan. Oh, iya. Seperti oh. itu sih dan bisa tanya jawab. Oh ya kalau yang online kan kita menggunakan LMS-nya kayak misalnya Google Classroom. Itu uh -huh. kan juga apa ya kita semua upload di situ ya video pembelajaran, right. materi, tugas semua di situ. Biasanya murid sih nanyanya nggak langsung di situ, biasanya dia Japri lewat WA Jadi saya menggunakan dua, Google Classroom sama WhatsApp ya hmm. Untuk komunikasi, untuk sharing, tanya jawab, bimbingan dan sebagainya Terus kalau untuk evaluasi bisa guna Google Form ya, kalau yang online <tuh> Ya persiapan buatnya ya di rumah lah lembur <tuh. <tuh. Ya saya Artinya lebih benar. nyaman sih ngerjain di rumah ya mas, karena kan ada langgu belajar <tuh>. juga dan semuanya lebih enak lah <tuh>. Tapi kalau di sekolah sendiri, kamu perlu alat tambahan nggak misalnya kalau siang Kemang. sih yang hmm. penting saya uh, selalu mencari ruangan yang bagus dulu masih bagus itu hmm. dalam arti uh, bukan bagus ruangnya harus mewah dan enggak ya yang itu tadi penerangan gitu Iya hmm. jadi saya nggak nyaman kalau misal ruangan itu agak gelap tertutup saya bisa nyari dulu keluar kan banyak ruangan di sekolah ya hmm. saya bisa pakai aula atau apa yang set kiranya itu cukup pencahayaannya gitu itu kuncinya jadi buat iya. anda yang berpikir bahwa tuna neutral, low vision gimana ngajar matematikanya itu salah. Karena Bukan kalau murid ngirim jawaban itu kan digambar kita bisa zoom itu Google ya. Classroom tinggal di zoom aja. Diperbesar. Iya. Terus misalnya ada jawaban siswa yang kurang jelas biasanya saya simpan dulu. Tapi biasanya sih siswa saya nurut jadi tolong tulisan jelas pakai tinta warna hitam. Tulisan jangan terlalu kecil. Saya bilang, jadi ngeliatnya kan lebih enak ya. Itu nurut, ya paling hanya satu dua yang kadang ya unik ya. <gitu> Itu saya konfirmasi dulu. Ini tulisanmu, maksud tulisannya bunyinya begini, kah gitu? Oh iya, iya, Pak, gitu. Oh iya, berarti kan saya nggak gegabah gitu loh. Nah, saya konfirmasi, tanya jawab gitu, udah biasalah lazim gitu. Iya, oke, artinya selalu ada cara untuk mengatasi. Iya, hambatan ya, ada kemudian interaksi dengan murid dengan yeah. apa sesama pengajar kalau yeah. tadi tertentu yang pas di Malaysia selama yeah. interaksi dengan teman-teman yang di kontingen Olimpiade dan sebagainya kan ternyata bahwa apa teman-teman satu tim kemudian murid bisa, itu, yeah, sangat and... sangat bisa memahami situasi situasi betul, betul, kita gitu. Bahkan seru, banyak sih pengalaman seru mas ya. Jadi kayak misalnya jambore kita menginap tiga hari tiga malam di hutan ya. Itu pernah beberapa kali ya saya dampingi itu. eh hmm. uh, Pernah malamnya itu hujan lebat kebanjiran. Ya murid saya tanggap semua, Alhamdulillah. Langsung bantu saya. Yeah. Nah itu, karena kita kan mendidik kita sebagai guru kan tidak hanya mengajar mapel ya. Kita juga menanamkan budi pekarti, akhlak karakter, jiwa sosial, tanggung jawab, dan sebagainya yang kan itu, nah, itu jadi ngapain, kadang saya itu kadang senyum-senyum sendiri ketika uh, ada statement nanti takut dibully lah apa saya senyum-senyum karena ngapain kita itu takut dengan hal-hal seperti itu istilahnya Alhamdulillah saya dari kecil juga bisa beradaptasi dengan baik kawan-kawan pun non saya ya kalau uh, terutama masyarakat ada Jawa kan nggak mungkin mereka non sewu kayak ngomong yang terlalu gimana langsung depan kita saya ya. sih jarang dengar biasanya cuma hanya sikap palingnya nggak secara verbal gitu dan jangan-jangan gitu. justru bullying itu menjadi apa marak terjadi karena orang nggak terbiasa melihat sesuatu yang beragam gitu ya karena memang ya, terbiasa uh, ketemu gitu jadi uh, dianggap aneh kemudian ya bullying di awal tapi kemudian kan memang perlu dijelaskan gitu perlu ada edukasi ya betul gitu, gitu. ada edukasi benar mas betul sekali Terus juga, kan waktu saya dipanggil ya statement-nya gitu ya, dia, BKD juga ngomongnya ada tambahan-tambahan ngalor ngidulnya juga sih statement-nya, jadi kayak yang masalah bullying lah, senyum-senyum <laughs> aja, karena saya selama ini sih saya aman-aman saja -aman terus mereka ngomong, kami tahu ketika karakter siswa SMA sekarang bagaimana, SMK bagaimana, jadi kok mereka menjurnalisir gitu loh mas, padahal dalam satu sekolah kita, kita mengakui, kita menyadari, ada mungkin kadang beberapa oknum ya, Siswa-siswa kita yang mungkin, ku ya, bukan bermasalah, ya, mungkin butuh perhatian khusus, gitu kan? Tapi kan itu sudah ada sistemnya, ada bimbingan konseling, ya kan? BK, nah itu betul, enggak, Mas? Betul, jadi ngapain Maksudnya... mereka harus ribet-ribet mikirin gitu, jadi, kan? Gitu. Jadi, kan, kalaupun itu terjadi, kan, bukan semata-mata uh, atau peran. Iya yeah. aku atau saya satu pihak saja gitu jadi uh, ada banyak pihak di situ betul Nah itu satu sisi Oke okay, ini kita masih melihat ini hal yang diskriminatif seperti ini masih terjadi gitu Bahkan kamu sendiri salah satu korbannya gitu kemudian tapi di sisi lain sebetulnya kan apa yang sudah kamu lakukan selama ini itu sebenarnya menjadi bukti yang lebih dari cukup bahwa sebenarnya ya, diskriminasi yang semacam ini itu sangat tidak beralasan. Mm -hmm, Karena kalau betul. dikatakan tidak bisa sebenarnya malah jauh dari bisa gitu. Artinya yeah. lebih dari sekedar bisa yang sudah dilakukan yeah. dengan dengan kejadian ini sebenarnya apa yang kira-kira uh, pingin kamu katakan kepada? masyarakat atau mungkin kepada pejabat publik yang punya kewenangan? Iya, kalau harapan saya sih, uh, saya ingin mengatakan bahwa saya don't judge the book by its cover ya. Hmm. yang pernah melihat sesuatu hanya dari luarnya saja, atau mungkin lihat oh ya mungkin dia ada kekurangan atau apa. Karena satu hal yang mungkin mereka lupa ketika Tuhan itu menganugerahkan keterbatasan tertentu pada diri seseorang, tentunya uh, Tuhan juga menganugerahkan sisi kelebihannya pasti ada. Itu yang juga jangan sampai dilupakan dan kebanyakan dari teman-teman di Fable yang saya kenal dan ketahui itu mereka punya semangat juang sangat luar biasa tinggi sekali ya sangat kokoh sangat kuat sabar dan sebagainya itu justru tidak dimiliki oleh yang teman-teman yang non disabilitas maksudnya tidak dimiliki oleh semuanya ya saya bisa kita lihat lah kayak misalnya Ya, nggak jauh, usah jauh-jauh lah teman-teman guru ya di Indonesia itu kan banyak juga yang kadang mereka itu alergi ya dengan teknologi, nggak mau lah belajar ngetik aja, kadang nggak mau menggantungkan diri ke orang lain, padahal dia non-disabilitas gitu. ketika kan kalah dengan yang teman-teman defable yang luar biasa sama ngejuangnya ya untuk kemudian mau belajar banyak hal gitu kan. Dan juga... Ya tolonglah hapuslah stigmatisasi, pemikiran-pemikiran, mindset berpikir, frame berpikir yang ya terlalu merendahkan orang lain gitu loh. Merendahkan orang lain tanpa kemudian memahami lebih dalam, mengeksplor lebih dalam tentang potensinya, kemampuannya, pengalamannya, prestasinya. Itu kan juga menjadi nilai bahan pertimbangan plus harusnya. ya Asal gitu maksud saya tidak asal dalam membuat sebuah keputusan yang kadang aneh dan sulit untuk dinalar gitu. Dengan asal bikin kebijakan teknis lebih berpengaruh. Teori. Udah, dari pada undang-undang yang, aduh saya tuh bingung, Maya, saya tuh bingung, Mas Juni. Saya tuh sampai bertanya-tanya, KTP saya masih warga Jawa Tengah kan? Iya. Terus saya belum berubah. Paspor saya pun ketika keluar negeri masih paspor Indonesia kan? Iya, saya belum pilih warga Tapi, aduh saya tuh bingung, saya punya undang-undang dasar. Mereka langgar, tapi lah kok nggak ada sanksi apa-apa merekanya ya. Terus, Undang-Undang Disabilitas, Undang-Undang HAM, Undang-Undang ASN sekalipun kan mengatur tentang merit system. Yeah. Nah, itu saya bingung, saya rakyat sipil, belum ASN. Mereka udah ASN harusnya kan lebih paham. Nah itu harusnya memang ada kesadaran dari pejabat publik untuk bisa lebih peka dan betul-betul uh, mengimplementasikan amanah dari undang-undang yang ada. gitu yeah. Jangan sampai itu hanya sebagai formalitas aja yang kemudian mereka bisa seenak hati akal akali dengan aturan teknis yang notabene itu menurut hmm. mm, saya se ya sebenarnya tidak dibenarkan gitu. Baik baik semoga ini didengar saya juga sudah kontak dengan beberapa teman yang di apa pejabat publik tolong kalau saya bikin konten yang, <laughs> uh, mengangkat topik seperti ini kalau bisa sampai ke teman-teman pejabat publik ya gitu. semoga nanti ini betul-betul didengar dan apa namanya ada perubahan karena kita oke okay lah kita sama-sama pernah menjadi korban saya juga pernah bukan cuma iya, kamu mas. gimana mas? Oh Tapi, kayaknya lebih seru nih ya tentu kita tidak ingin adik-adik kita juga mengalami hal yang seperti yang kita alami begitu Iya betul mas sehingga itu sebab kenapa kemudian kita perlu menyuarakan ini Oke, sip. Terima kasih banyak, iya, Mbak Haki. Ini perbincangannya seru sama, sekali. Sama, Dan, uh, kita bisa mensoundingkan ini dengan lebih luas. Amin. Jadi, amin, amin.